Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Alhamdulillah kita mendapatkan asupan vitamin bahagia Makin semangat pastinya Apalagi warga konoha ini dikasih vitamin Abang Fatih Masya Allah lagi duduk santai dengan bestinya ya di kota Bandung Memakai wajib kuning lucu sekali Masya Allah si embul yang sangat menggemaskan sekali Abang Fatih Masya Allah gantengnya ya Onti yang selalu sadar kamera Love you full ayam Ketental putih bilar Masya Allah banget Selalu sadar kamera Abang L Semoga selalu sehat Selalu bahagia terus untuk baby L Di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan Dan dibanjiri respon yang positif Salah satunya Dari Mama Eda1998 mengatakan Masya Allah Bos ganteng Katanya tuh ya Aduh luar biasa nih idola kesayangan kita Kemudian persahabat kita simak juga Makin tambah kece banget ya penampilan dari abang L Outfit yang dipakai aja nih luar biasa keren banget Makin ganteng Dan semakin lucu nih para sahabat, ya Masya Allah Momen ini di oleh akun Teddy Ilal kejora, Ada kalimat juga yang diposting, Masya Allah tabarakallah abang lagi main bareng nih Unti katanya tuh ya Masya Allah kita bahagia sekali Selalu bangga kepada BBL Mudah-mudahan menjadi kebanggaan Kedua orang tua Ini sangat menggemaskan sekali Kita lihat juga nih doa Dan tanggapan yang positif diberikan Dari Nidinad underscore in satu-satu Masya Allah Abang L senyum terus ya Anak pinter soleh kasep Katanya tuh Masya Allah Dan kita lihat juga dari Vianti85 Gemas senyumnya manis kayak papahnya Masya Allah banget ya pokoknya kita tahan tihentinya mendoakan yang terbaik buat keluarga Leslar berikutnya para sahabat kita mampir ke fashionnya Bunda Lesti akhirnya muncul juga outfit yang dipakai oleh Bunda Lesti saat foto bareng Papa Bilar di Menara Eiffel Perhatikan dan disimak, para sahabat, ya, untuk outfit yang dipakai oleh Bunda Lesti. Dimulai untuk blazer atau jaket yang dipakai, jazz oleh Bunda Lesti ini dibantu seharga Rp 1.399.900. Luar biasa sekali, para sahabat, untuk kerudungnya Rp 175.000. Untuk celana, para sahabat, dibantung Rp 799.900. Sepatu yang dipakai oleh Bunda Lesti itu harganya Rp 9.830.395 dan yang paling mahal itu adalah tas tersebut. Tasnya dibanderol seharga Rp 37.519.000 dan untuk per persahabatan hanya Rp 3.61.371. Masya Allah outfit yang dipakai oleh Bunda Lesti Ini sih sultan banget ya Masya Allah luar biasa Semoga para sahabat, Untuk rezeki doa kita Selalu diberikan kemudahan dan kelancaran Amin Dan kita lihat juga Outfit sebelumnya persahabat Para sahabat yang dipakai oleh Bunda Lesti Untuk baju para sahabat, ya Itu Rp2.299.900 Untuk rok warna hijau Dibanderol 699.900 rupiah. Untuk tas tuh, para sahabat, ya ini tas yang dibawa oleh Papa Bilar itu harganya 21.925.486 rupiah. Dan untuk sandal merek Givenchy itu Rp 9 jutaan. Luar biasa banget ya, para sahabat. Masya Masyaallah berkah barokah untuk idola kesayangan kita. Kemudian persahabat kita simak juga di unggahan terbaru ya Papa Bilar 20 menit yang lalu Ini memposting sebuah postingan foto pemandangan di negara Perancis di kota Paris Persahabat ya H keempat tepat ya hari keempat maksudnya Jalan-jalan di kota Paris Masya Allah selalu bahagia terus ya untuk idola kesayangan. Mudah-mudahan selalu sehat di sana untuk Lesti dan Bilar Dan kita lihat juga ada unggahan terbaru dari Pondok Kula Warga yang baru saja mengunggah foto enin-enin dari Abang L Masya Allah terpantau Abang L lagi digendong oleh enin-enin ya luar biasa Alhamdulillah kita selalu mendapatkan asupan vitamin bahagia karena ini penyemangat banget ya untuk kita semuanya doakan yang terbaik dan selalu dukung karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Bilar kita juga, sahabat masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya di siang hari ini. Jangan ke mana mana tetap stay tune dan patungin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.